akan rencana Yesus nanti anda baca di Halo guys ini tanggapan saya bagian terakhir Bapak ini dalam video ini dia mengatakan bahwa Petrus tidak tahu kehendak Allah sehingga dia mengatakan kepada Tuhan Yesus yang dimana Tuhan Yesus menubuatkan kapan dia akan wafat atau dia akan mengalami sengsara dan wafat dan kebangkitan tetapi Rasul Petrus mengatakan dalam e, Matius 26 itu sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Nah, Bapak ini mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Rasul Petrus itu adalah suatu tindakan tidak mengetahui kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu, sesungguhnya para murid Yesus itu mereka memang mengikuti Yesus, tetapi bahkan Ketika terjadi penyaliban Dan wafatnya Kristus Mereka semua lari Bapak Ibu Sehingga nanti Kita membaca kisah Mereka pulang kampung ya Jadi bukan hanya Rasul Petrus yang tidak mengerti rencana Allah pada awalnya Tapi juga murid lain Mereka pulang kampung Ada juga yang kembali kepada pekerjaannya semula Lalu nanti Di Kisahkan ya dalam Lukas 24 ketika mereka ada dua orang yang pulang ke Emmaus, lalu Yesus yang telah bangkit bersama-sama dengan mereka, bahkan mereka masih mempertanyakan mengenai apa yang terjadi dengan Yesus kepada Yesus sendiri yang telah bangkit. Nah, mereka kemudian bisa mengerti tentang itu setelah Kristus memecah-mecahkan roti, dan mengangkat piala Dan membagi-bagikan kepada mereka Lalu kemudian Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka Isi kitab suci Barulah terbuka mata mereka Dan mereka tahu bahwa itu Yesus Jadi bukan hanya Rasul Petrus yang mengalami Sesuatu yang bisa dikatakan Mereka masih belum mengerti Sepenuhnya tentang rencana Allah Dalam diri Kristus Tetapi Bukan dengan cara itu Menolak Kepemimpinan yang diberikan Kristus kepada Rasul Petrus, karena secara historis juga kita bisa melihat, misalnya Bapak Ibu, dalam buku Santo Ireneus, ya, *Against Heresies*, mencatat kepada kita bahwa pada awal muna, mula, ya, Rasul Petrus adalah... Paus pertama, kemudian Linus, kemudian Letus dan kemudian Clemens. Bahkan juga dalam catatan Ignatius dari Antiochia, menyebutkan atau mengirim surat kepada jemaat yang ada di Roma. Jadi tidak ada satupun yang kita tolak.